Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Salah satu sifat wanita adalah banyak mengeluh. Nabi Solalohu, Alaihi Wasallam bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis Riwayat Bukhari 5197 dan Muslim 907 Jadi, maksud hadis adalah celaan untuk wanita yang tidak mau bersyukur pada pemberian suami. Bahkan ini yang jadi sifat wanita, jika ia tidak diberi sekali padahal sudah sering keinginannya dipenuhi oleh suami, maka ia akan menggelari suaminya dengan gelaran suami yang pelit. Wanita itu berkata, Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hujan setahun benar-benar tidak teranggap dikarenakan adanya kemarau sehari. Adapun wanita solihah yang taat pada suami dan rajin melakukan ibadah ketaatan, tentu akan dibalas dengan pahala melimpah. Jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis Riwayat Ahmad 1 191 dan Ibnu Hibban 9 471. Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam. Moga Allah menjadikan jalan kita menjadi ahli surga dan diberikan akhir hidup yang baik. Amin. Semoga bermanfaat.